macam mana Abang didikoni kini memecah mitos YouTube? Assalamualaikum bersama so, lagi Yasin Ambron Oke okay, hari ini aku nak sembang pasal YouTube yang viral tempik ini yaitu Didi ke so semua kan kena ikut Didi ke siapa tak kena itu mohon lah Dili Konika ni adalah seorang YouTuber yang buat video pasal siapa Hello, Muhyiddin Muhyiddin kau tak kenal aku serang kau mati gila Aku tak vote dia Memang kau tak hundi dia bodoh Kau orang pagu bangang <laughs> Sira video tu lawak gila Memang patut patut dia Video tu paling <laughs> Tengah orang duk serabut nah, Dia boleh buat video tu nah, Tentu aku dekat mana? Kat Jepun nah, Mungkin aku kat Jepun lah Ha, dan juga kat Jepun dah nak balik dah hari nak balik dah Sugi, so, gila lawak gila, gila tu so ok Sebe aku malam cerita panjang sangat macam mana Didi Konica tu boleh dapat 100 100k subscriber sebab bro Jep ni dah share pasal videonya so hampa boleh tengok dia punya video dia ada buat dah Didi Konica dapat 100k subscriber dalam masa sebulan so aku tambah cakap bahasa itu sangat sebab bro Jep share dah cakap so hampa boleh tengok dah link dia kat bawah aku akan share so ya aku nak terangkan kat sini macam mana Abang Didi Koneka ni memecah mitos YouTube first semua orang tahu YouTube ni tempat orang upload video so basically kalau orang upload video mesti orang expect nak output lawa karakter yang handsome cantik ada perempuan sebab Orang minta video Sekarang benda-benda tu Ada orang cakap Nak berjaya dalam video hang kena tunjuk duit hang kena tunjuk uh, Orang handsome ke lawa tu hang kena tunjuk uh, Output resolution kamera hang kena hebat gila Tapi tak Tak untuk abang diri kau ni ke Sebab apa? Cuba ambil tengok video-video dia Video-video dia Serius? Tak Kalau tanya aku dan Project Share pun dah mencarta mungkin dia guna device yang asal lepas untuk upload video ha, kat situ nak highlight janji lepas dia tak perlu pun nak 4K tak perlu pun nak nak pakai gear di DSLR ke mirrorless tak perlu ni orang sisi silap pakai laptop kamera laptop aku pun tak tahu mungkin kita tak tahu dia punya setup lagi simple tapi walaupun simple dia boleh pecah sebab apa macam besarlah konten nah konten skin lah kat sini tak macam cerita sangat pasal konten skin dah banyak kali dah semua orang cerita tapi nak habang kat sini dia boleh pecahkan mitos kat YouTube ada orang kata nak buat vid nak upload video kat YouTube hang kena ada benda-benda tu tak tak untuk abang apa abang video konten bukan untuk dia so kepada YouTuber yang baru nak start so hangpa tak perlu dah rasa takut aku tak ada kamera canggih lah, aku tak ada apa set lawalah studio set yang lawalah tak ada lighting lah tak ada apa tak ada menata apa maka noh tak ada lighting lah tak ada audio aku pun tengok custom <tell> ni tarik wayer kau dia tak pendek kan so lah. maksudnya untuk jadi seorang youtuber hang ha, patutnya guna apa yang ada tak perlu kerawang abdi ni contoh terbaik untuk youtuber yang tu lah kot, apa asal aku nak sebut? Pasal output Serius, dia telah memecahkan Mitos kat YouTube ni Memecahkan tradisi lah bagi aku Kadang tradisi, YouTuber kena buat video Output lawa lawa, kena buat thumbnail, gila-gila hebat Aku mungkin kena belajar lah Macam, tengoklah video project share, dia akan banyak cerita pasal ni Tapi aku, aku nak cerita, dia memang power silap-silap YouTube punya algoritma pun dah bening lah ya. apa-apa dia ni boleh viral Oh muntah tak nak ni pandai lah ya, bang Didi so aku akan semua video termasuk dia pun sendiri dapat contohi macam mana abang Didi kena kena buat aku nampak lah konsisten tu memang lah setiap minggu ada, setiap hari ada silap-silap beberapa hari sekali, dua hari sekali ada video Emang seru betul bagi sekali konten dia hebat konten santai konten yang pas kalangan sampai ya batu video parodi baru oh. dini yang boleh song kali saya <laughs> pun ingin hebatlah jeles ke aku tapi tak apalah sebagai youtuber aku bangga sebab abang Didi Konika boleh tunjuk contoh yang kepada semua youtuber bukan malaysia dunia pun output tu tak penting yang penting konten hang tu tu je okey itu saya beraku aku semoga video ini bermanfaat dan apa, jangan lupa subscribe dan share video kalau rasa video ini bermanfaat tolong share pada orang dan kat mana aku perlu improve tolong bagi tahu kat komen yang bawah so kita jumpa lagi ni di video akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya